Jadi banyak potongan tubuh, potongan-potongan tubuh para korban pada saat itu, terus dimasukin ke kantong gitu guys Oke jadi, nama saya Khan, ha Khan from Riau Um Thank you for click this video and welcome. Oke okay, kali ini kita akan membahas tentang sebuah um, tragedi yang berapa minggu ya dari tanggal 9 hingga tanggal 16 ini, berarti udah semingguan ini cukup lama trending di Indonesia yaitu adalah tragedi tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 jadi banyak video yang beredar seputar Sriwijaya Air ini gitu loh dan sedihnya banyak orang yang menyebarkan tentang video-video hoax seperti itu gitu kan namun kita akan mencoba melihat video-video dari referensi yang bisa lebih dipercaya mungkin dari entah itu Tribune News, TV1, One, TV One, atau iNews, atau mungkin channel-channel dari berita-berita di Indonesia yang tersebar. Oke, kita langsung aja coba lihat video yang sedang trending beberapa hari ini. Jadi, kita akan reacting video ini, video-video yang video itu udah trending uh, seminggu, kurang lebih seminggu lah di YouTube. Dan saya menemukan beberapa video yang berkaitan dengan uh, jatuhnya pesawat Sri Jaya R182 ini Yuk, tonton sampai habis di sini tuh ada lagi, lagi kemarin, kemarin banyak banget ya Video-video ya. uh, hoax -video video Yang beredar tentang penemuan-penemuan Entah itu penampakan, penampakan Di dalam air Ataupun dari pesawat, pesawat jatuhnya nah, nah, ini, ini adalah video, video da, sebenarnya tuh video pas Lion Air jt 610, 610, 610. 610, 610. 610, Jadi ada, Jadi ada Salah satu penyelam, penyelam Saat, saat itu Mendengar suara tanisan, lepas evakuasi di bawah laut, merinding sih sebenarnya kalau sendirian, jangan dengarkan sendirian ya. Wait, wait, wait. Oke, okay, friends. Sebelum lanjut, Apsu Milker, huish hui. Please support terus channel aku ya, supaya terus berkembang, berkembang, dan berkembang. Dengan cara klik like, comment, and share. Tinggalin like-nya, komen sesuai isi hati kalian, dan share, and feel free to subscribe. Supaya aku terus semangat untuk membuat video terbaru setiap minggunya, and thank you. Oke, okay, lanjut aja ya. Ini kameranya agak agak ya. jadi banyak potongan tubuh potongan-potongan tubuh para korban pada saat itu untuk dimasukin ke kantong gitu guys. nah itu potongan gitu loh sebenarnya video-video lagi ini drivernya uh, Hendra Ta Junda pas lagi di Karawang ini aku cepetin aja ya ini pas sebelum masuk ke dalam lautnya ini malam papa sore guys ini malam Eh, 11 oh menjelang maghrib atau mau menjelang 35? Bagaimana kondisi yang terlihat terus Banyak sekali potongan-potongan pesawat dan juga potongan-potongan mobil-mobil. Allah Wahabber. Jadi potongan yang pun tidak ada Kami memang fokus hanya mencari. Saya ditugaskan adalah potongan waktu. Jadi apa yang bisa kita cari kita panjang jalan kita. Karena waktu kita cuma 28 menit 29 menit dalam 30. Jadi cepat-cepat. Upaya bersama. Ya saya ngambil beberapa potongan tubuh itu bahwa bawah, itu ada berkampur, saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah, ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Saya baru terdengar suara-suara yang Suara-suara itu yang menjadi salah satu orang-orang ada yang percaya, ada saya itu juga pesawat itu tidak terlalu suara-suara seperti apa? itu tidak suara menandis. suara menangis suara orang yang bisa mengidentifikasi kalau itu suara tangisan kita naik Udah kan rapat ya? disini reket lho ya Allah ini dapat tangan tubuhnya tinghilang 30 meter bangkai jatuhnya di Karawang, Jawa Barat Jadi saat itu Apa? Video ini saya selama yang pertama terdengar suara suara ini untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Suara tangisan terdengar. so I can think... Seperti apa konstitus dalam laut suatu membawakan potongan-potongan depan korban Kiong air ya. Pertama adalah kompisi alam laut bisa tenang Seperti cermin di atas Dan di bawah juga Jarak panjang juga bisa dilihat sebuah daya Tapi bisa juga berkembang di, di bawah Laut itu al-sincak Kemudian jarak panjang berubah Jadi 1,5 meter Pertama itu untuk kompisi evakuasi Kemudiannya dia ambil pada bisa bahasa gitu ya. Itu pasti naik atas Oh lo. Pada ada gitu. Itu yang bisa membuat kita jadi prioritas. Iya benar benar rasa penasaran, mau rasa. Rasa ingin membantu mengambil sebanyak mungkin eh itu pas muncul bujur. Jadi kita lupa waktu, ambil lagi kan gitu. Jadi barangkali kita, kita ambil Allah jadi tuh aku mau uh, sedikit share tentang pengalaman-pengalaman pas -pengalaman lagi turbulensi pesawat kayak gini emang apa ya rasanya tuh emang kayak gini gitu geraknya dan emang uh, kita tuh jadi auto-auto nyebut-nyebut-nyebut gitu loh kayak ya lo mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama Tuhan kita gitu kan nah kalau masalah suara tangisan kayak tadi itu tuh sebenarnya arwah gentayangan itu gak ada jadi namanya orang meninggal ya udah meninggal gitu kalaupun nanti ada yang istilahnya oh ini orang meninggalnya nggak uh, tenang uh, oh, nih oh ini orang karena banyak dosanya jadi nggak tenang nih meninggalnya atau meninggal karena oh meninggalnya tragis berarti dia nggak diterima amal ibadahnya atau kayak gimana ya gimana ya kita bukan Tuhan gitu bukan tempat kita untuk mengadili orang gitu bahkan kita sendiri pun belum nyampe garis finish jadi kita nggak tahu kan akan berakhir seperti apa gitu jadi kita banyak-banyak usnuzon kepada Allah dan kalau misalkan suara-suara tangisan seperti itu ya kalaupun emang kalau aku pribadi sih percaya itu bukan dari suara tangisan para korban yang sudah meninggal, tapi itu adalah jin korin, minimal tuh jin korin, yang jin korin tuh yang udah apa ya, udah ada udah ngikutin kita itu dari lahir. Dan tuh jin jahat gitu. E, niatnya itu untuk apa sih meh, membuat manusia saling fitnah, saling tuduh-menuduh kayak gitu. Jadi itu dia e, terkesan membuat apa ya, bahwa korban itu meninggalnya gak tenang atau banyak pikiran-pikiran negatif kepada korban padahal sebenarnya ya itu tuh jin gitu loh jadi buat teman-teman jangan percaya ya dengan arwah gentayangan atau nggak uh, tenang apa orang meninggal terus karena enggak karena banyak dosanya akhirnya nggak tenang gak balik ke alamnya padahal ya kalau orang meninggal ya udah meninggal gitu loh kalaupun nanti ada yang gentayangan ya itu jin ini gitu oke okay. udah sih jadi karena jadi itu ya, beberapa, beberapa video yang berkaitan dengan Sriwijaya Air Entah itu yang hoax atau yang benar Ya kita harus benar-benar pinter-pinter filterisasi gitu Jadi kayak literasi informasinya harus bagus Dan juga kita jangan gampang percaya gitu Kalaupun itu berkaitan dengan hal hal negatif, kita harus terus membuat kita kira-kira tuh berpikir positif, positif, positif terus apalagi terkait dengan korban-korban uh, dari tragedi ini gitu kan? Karena CVR apa, bilang kedua-duanya udah ketemu, semoga ada titik terang dari kasus ini ya. Karena KNT ke kemarin bilang kalau ini tuh ada masih di, di, dicurigai pilotnya gitu, jadi aku kan nggak tahu ya, bukan ahlinya gitu. Jadi ya bagaimanapun hasilnya yang penting mulai sekarang kita doakan terus kasus ini tragedi ini segera berakhir dan kasus ini segera menemui titik terangnya untuk kita semua dapat memetik banyak hikmah dari kejadian ini dan untuk mau yang takut naik pesawat atau takut naik uh, takut naik pesawat lagi gara-gara kejadian ini ya buat aku mau naik transportasi apapun kalau emang udah maut Udah, udah ajalnya, udah waktunya meninggal ya nggak bisa menghindar, gitu kan Dan semua transportasi pun penuh resiko Entah itu di darat, di laut, ataupun di udara, gitu kan Ya, gitu aja ya sih Dan kalaupun ada salah, aku minta maaf yang sebesar-besarnya Dan uh, dan selalu ingat untuk tinggalin like-nya Comment sesuai isi hati kalian Dan subscribe Dan subscribe subscribe gratis subscribe itu gratis supaya bisa mendukung aku lebih semangat lagi bisa membuat aku semangat lagi untuk berkarya seperti itu sekian sekian dan sekian thank you tak pulih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh